Oke, okay, hai, assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Apakah anda butuh uang untuk menukarkan uang kecil recehan untuk kebutuhan THR, sahabatku ya? Tentu ini sangat penting untuk tonton videonya. Bagaimana biar anda berhasil untuk ngambil uang sebagai THR pecahan sepuluh kemudian dua puluh dan seterusnya. Yang penting dia uang baru. Banyak sekali kita sebagai nasabah itu, nah sebagai nasabah bank BCA tidak mau kan uang yang pecahan 100 ribu. Karena itu dikit lagi ya teman-teman ya. Dikit sekali kelihatannya. Nah tentu, di sini yang berbagi pada video ini bagaimana tips-tipsnya biar teman-teman berhasil. Dan tadi sudah saya bisa ngambil nih. Ini pecahan 20.000 rupiah sudah saya ngambil tadi di bank BCA sahabatku ya. Ini pecahan 2, uh, 20 ribu rupiah yang 2 juta. Kemudian saya ngambil juga yang pecahan 75 teman-teman ini yang 75. Saya ngambil tadi di Bank BCA, silakan sahabatku, kita berbagi sepengalaman nih. Ini saya ngambilnya, kapan sih waktu terbaiknya, kemudian apa-apa saja syaratnya. Dan apakah kita harus ngambil uang sudah ada yang itu kita bawa ke CS Bank BCA atau kita ngambil dari tabungan di dalam rekening kita. Silakan simak videonya dan silakan buat teman-teman yang pengen dapat dana kaget setiap hari dari kami silakan cek aja ya di link deskripsi video ini. Kami berbagi uang setiap hari ada pada channel kami di deskripsi video. Silakan cek aja teman ya, tidak akan rugi di situ. Dan ada juga info informasi tentang cara menghasilkan uang lewat internet. Baik sahabatku, kita sebagai nasabah Bank BCA tentu Sara ketentuannya adalah pertama kita harus apa namanya sah menjadi nasabah Bank BCA kemudian dibuktiin dengan ada buku ya ini tahapan BCA saya punya ini dia buku rekeningnya kemudian teman-teman juga membawa ATM-nya ini dia ATM-nya ya ATM BCA-nya yang bentuk silver teman-teman ya kemudian juga bisa membawa KTP nih ini KTP-nya teman-teman ya. Nah, ini KTP kita bawa. Jadi, tiga ini syarat utama yang harus kita bawa ke CS Bank BCA. Kalau tidak ada di sini sampai kiamat kita tidak akan bisa, temen ya <laughs> Karena kita bukan nasabah, ya, apalagi kalau misalkan Anda bawa rekening bank yang lain, ya. Mohon maaf yang misalkan kayak bank yang lain maka tidak akan diterima karena beda haluan, beda mazhab, teman-teman ya. Tidak akan diterima. Itu syarat yang harus teman-teman persiapkan ya. Kemudian, yang berikutnya adalah sahabatku Tentu teman-teman harus melihat waktu terbaik. Pengalaman saya pribadi sudah 3 tahun mengambil uang THR dan berhasil terus ya mengambil uang baru seperti ini. Dan ini tadi saya sudah ngambil, di uang baru semua teman-teman nih. Nah, ada kita kasih THR biar di hari video ya, silahkan simak sampai selesai. Nah, waktu terbaik itu adalah tentu sahabatku harus melihat momen. Momen yang terbaik untuk mengambil uang baru itu kapan bang? Kira-kira sesuai pengalamannya bang, baik. Tapi sebelum saya bahas, silakan teman-teman subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya. Silakan kami tunggu 3 detik dari sekarang lakukan like dan subscribe-nya. Baik, terima kasih. Orang baik, saya harap Anda yang sudah subscribe ini, saya doain semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya serta selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabatku. Waktu terbaik itu teman-teman pertama di hari Hari itu usahakan jangan datang di hari Senin sama hari Selasa ya untuk mengambil uang di Bank BCA. Kenapa? Karena biasanya nasabah itu di situ dia numpuk. Kecuali kalau misalkan teman-teman dekat tan rumah nih sebab Bank BCA ya apa-apa. Datang lebih pagi antara antrian nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dari dekat karena yang biasanya Bank BCA itu setiap kabupaten itu ada satu cabangnya. Nah itu dia kalau Bank BCA. Kecuali kalau ATM-nya kan banyak tuh biasanya di Alpamat kan ada. Ya Yang sering ngambil di Alpamat, mana komennya nih? <laughs> yang sering ngambil di Alpamat, Bang BCA, di ATM Alpamat, mana komennya ya? Kita tunggu teman-teman ya. Nah, itu dia. Kemudian, uh, pengalaman saya pribadi juga, kenapa tidak hari Senin, tidak hari Selasa? Karena itu biasanya numpuk. Lalu waktu terbaik, teman-teman ngambil di atas hari Selasa itu. Misalnya kayak hari Rabu, ya hari Kamis, itu sudah agak roh Kemudian hari Jumat, nah, hari Sabtu sama Minggu kan biasa libur. Nah itu pantangin teman-teman ya di hari Rabu, Kamis, Jumat itu. Nah kemudian tanggalnya bang, nah, kebetulan kita akan lagi bulan Ramadan misalkan nih. Nah tentu teman-teman ketika di bulan Ramadan untuk kebutuhan THR mengambil pecahan yang Rp20.000, kemudian pecahan yang Rp5.000 teman-teman ya yang ini, kemudian pecahan yang rp atau sebagian sungai kemauan kita itu silahkan ngambilnya di pertengahan bulan Ramadan. Pertengahannya, jangan ngambil di satu minggu sebelum Lebaran, apalagi ngambil lima hari sebelum Lebaran, Wah itu sudah orang sudah pada cuti, teman-teman ya, nah, sudah habis uangnya. Nah, pengalaman saya pribadi itu biasanya uang baru itu dikeluarin sama bank Indonesia itu di uh, biasanya di di atas 10 hari setelah Ramadan itu biasa diambil sama setiap bank. Jadi nanti setiap provinsi ngambil ada cabang kan di Bank Indonesia setiap provinsi, mereka ngambil di situ. Di situ mereka kebagian misalkan Bank BSI sekian dapatnya, Bank BCA sekian dapat itu ada bagian-bagian mereka. Maka kalau kita tidak cepat mengambil itu maka tidak akan dapat kita uang baru, teman-teman ya. Nah itu dia. Kemudian Bang, kalau saya misalkan mewakili orang tua saya atau sahabat kita kebetulan dia sakit nih, bisa enggak saya wakili dia untuk ngambil uang baru? Oke, okay, baik. Teman-teman ketika berbicara mewakili untuk mengambil bank karena sebuah privasi dan berbicara tentang uang, tentu harus ada surat kuasanya. Dan itu repot banget. Repot banget kita mengurus surat kuasa ya dari desa lah, itu bisa buat sendirilah dan harus bermaterai. Nah itu harus ada surat-surat kuasanya. Dan ketika teman-teman misalkan sudah ada uangnya, misalkan uangnya sudah pecahan 100 nih, mau ditukar ke bank BCA. Bisa enggak bang Oke, satu itu ada dua kemungkinan satu bisa bisa dalam arti ketika misalkan waktu itu adalah belum banyak nasabah mengambil atau menukar uang itu baru bisa tapi ketika misalkan di hari yang maaf ya mau 10 hari terakhir Ramadan itu sudah tidak bisa ya apalagi kita bawa uang cash begitu seratus ribu rupiah pecahan seratus ribu kita menukar itu kadang-kadang kan pihak nasabah Uh, kurang yakin gitu. Dari mana kita ngambil tempat itu, itu dari ATM-nya Bank BCA atau kita ngambilnya dari bank ATM yang lain. Nah, itu yang menyebabkan kita kemungkinan gagal untuk menukarkan kalau kita sudah bawa uang. Jadi solusinya teman-teman harus ambil di dalam rekeningnya gitu loh. Ya menggunakan uh, strup untuk mengambil uang tersebut, nah, itu yang paling worth dan saling bagus yang teman-teman lakukan. Itu pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat. Pada video ini, lupa subscribe-nya, like, comment, dan share video ini. Dan oh iya, yeah, di sini ada dana kaget, ya, ada dana kaget. Dan uang setiap hari kita bagi buat teman-teman nih, tapi silahkan ya subscribe, like, comment, dan share video ini. Karena pada channel ini kita berbagi sebuah informasi tentang perbankan yang mungkin bisa membantu sahabat-sahabat semuanya. Yang lain like kita subscribe, saya doain semoga siap selalu, panjang umur, murah rezeki, serta diterima seluruh amal ibadahnya. Dan tentunya selamat dunia heran. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.